Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendekar SMK Yasmi Karangrayung. Kembali lagi bersama saya Vinida Indrianti dalam buletin SMK Yasmi Karangrayung. Pendidikan seni karakter akan menyajikan berita terupdate, teraktual, dan terpercaya. Sahabat pendekar, hari ini SMK Yasmi Karangrayung mengadakan kegiatan pengantaran PKL bagi kelas 11 tata busana Beginilah suasana penerjunan PKL siswa kelas 11 jurusan Tata Busana di perusahaan Zevanya Busana Mandiri Karangawan. Sekarang kita akan berbincang-bincang bersama Direktur Perusahaan Zevanya Busana Mandiri Karangawan. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fis Direktur Perusahaan Zevanya Busana Mandiri. Pak Pri, mohon izin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan PKL yang dilaksanakan hari ini. Ya, ya. Okay. Apa harapan Bapak ketika siswa SMK yasmi PKL mengikuti pengusahaan Bapak? Harapan saya, anak-anak itu biar mengetahui gimana caranya bekerja. Zaman sekarang anak-anak kan biasanya minta-minta sama orang tua. Kalau saya mendidik anak-anak supaya bisa menjalankan cara kerja yang baik, dia nanti tidak akan selalu minta apa yang dia minta ke orang tuanya. Dan saya ingin mendidik anak-anak ini supaya bisa bekerja dan bisa mandiri. Gitu. Terus, perusahaan bapak mengadakan kegiatan ini sudah, kalau sejak apanya, sudah lama ya, saya menjalankan. Sistem seperti ini sudah dari uh, tujuh tahun yang lalu Banyak sekolahan-sekolahan Dari wilayah saya yang saya pimpin Seperti ini dan orang-orangnya pun Sekarang sudah mumpuni Sudah baik, sudah pandai Dan masuk ke perusahaan pun Karena melewat dari CPM Tidak banyak pertanyaan lagi Langsung pada diberitakan apa Orang-orangnya sudah pada tahu dan pandai Untuk menjalankan sistem perusahaan itu kerjaan yang e, menurut saya sudah sistemnya seperti pabrik besar seperti itu. Ya, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sahabat pendekar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan PKL siswa kelas 11 tata busana di perusahaan sefanya Busana Mandiri Karangawan selalu patuhi protokol kesehatan untuk membantu mencegah tersebarnya virus COVID-19. Saya, Firida Idrianti mewakili kru dan kerabat yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.